aspek aspek buat Yes. Yeah. Ini benar-benar di sini Makan-benar y nos ayudan a Dalam hasil bayangkan, jadi gimana sih transaksi dan ketika transaksi atas dan atas nama dan